sementara oke anggurnya pecah itu doang nanggung-nanggung kali guys ya kurang satu kurang satu kurang satu aja tuh ya kali cepeknya konek mampus keluar juga akhirnya pecah lagi pecah pecah, pecah. candy biru oke semongki boleh nice banget lagi oke lumayan guys ya 102 3 dan 4 ditotototot jadinya kali 109 Cok nah itu deh ya. kita dapet sini yang namanya perkalian gede paling gede tuh ya kali cepek cok nongol untung konek ya Untung aja konek kalau nggak connect aduh nggak tau, guys ya. Hai, hai hai halo guys, jumpa lagi ya, seperti biasa bersama saya lagi di sini. Kita bermain lagi di game yang ada di Prokmatik Play ya, guys ya, itu di Sweet Buah Nanja yang ori ya, yang ada saljunya, guys ya. Oke, di sini aku udah naikkan kawan atau modal tuh sebesar 71 ribu aja, nggak usah banyak-banyak, guys ya. Nah, di sini seperti awal, di awal-awal tadi ya, 3 kali manual spin dan langsung aja di sini aku naikin bednya ke 3000 rupiah, dan di sini aku tambahin ke mode turbo ya free spin otomatis turbo di 70 putaran ah semoga di 70 turbo ini langsung ngasih yang namanya free spin gratisan yang cepet Oke ini udah scatter gandeng nggak mau tambahin lagi tapi pecahannya dulu dah main tadi ya Satu masih aman ya satu masih aman masih 70ribuan dari modal ya Oke anggur pisangnya konek ya kita lihat nih uh, bakalan dikasih free spin gratisannya di putaran keberapa nih ya baru juga dibilang coy langsung nongol ya, oke okay, mantap. Peka dia ya guys ya, oke okay, semoga isinya nggak angin doang, ya kan? Oke okay, putaran pertama kosong, kedua juga kosong, ketiga iya kosong juga anjir, empat nah connect pisang anggur, manggis dulu baru anggur. Aduh anggurnya kurang satu so kali lima belas kepada lumayan lah tiga puluh tujuh ribu. Spinan berikutnya nggak dapat juga, ini nggak dapat juga Ketujuh kagak dapat juga delapan delapan dapat kali dua belas oke candy biru semongki pisang anggur lagi boleh Allah anggur pecah tuh mati kalau kena lagi biru birunya tapi nggak apa-apa di sini kita dapat perkalian sekian jadi dapat lagi di sini kita 64000 ribu ya tambahan cuan jadi 109 sementara oke okay, anggurnya pecah itu doang nanggung nanggung kali guys ya kurang satu kurang satu kurang satu aja tuh ya kali cepetnya konek mampus keluar juga akhirnya pecah lagi pecah pecah, pecah. Candy biru oke okay, semongki boleh nice banget lagi Oke okay, lumayan guys ya 102 3 dan 4 di total total jadinya kali 109 cop Nah, itu deh guys ya kita dapat di sini yang namanya perkalian gede, paling gede tuh ya. Kali cepek cok nongol untung connect ya. Untung aja connect, kalau enggak connect aduh nggak tahu guys ya. 693.000 langsung dapat profit. Dan di sini langsung jadi 800 ribuan saldo di sini otomatis aku matikan karena udah dapat cuan di betting gitu. Kita main santai-santai aja lagi di sini. Kita kasih di bettingan paling kecil. Kita quickkan di sini sebanyak 70 putaran quick spin ya, guys ya. Semoga di sini kita dapat lagi tambahan free spin gratisan walaupun di betting paling rendah. Ya. seenggaknya kita nggak buy spin ya. Lumayan lah ya. Kalau lebih kan jadi nama nambah, -nambah. Kalau nggak sesuai sama saldo, nggak masalah juga. Kan ini gratisan guys ya. ya. Dan seperti biasa di sini, thank you banget untuk abang-abangku, kawan-kawanku yang udah selalu join di channel kita dan kebantu like, comment, share thank you banget ya. Dan untuk abang juga yang belum-belum ya kayak na subscribe di subscribe dulu ya bang ya dan jangan lupa juga untuk dinyalakan notifikasi loncengnya karena apa karena supaya kalian enggak ketinggalan updatean terbaru dari channel kita ini ya guys ya oke anggurnya pecah lanjut lagi ya ke game guys ya oke pisang di sini sementara masih aman-aman baik guys ya pemandangannya sisa 48 putaran masih banyak cok masih bisa itu ditinggal ngerokok tidur ya guys ya oke 45 putaran lagi uhum. 45 putaran lagi guys ya. 45 putaran lagi di sini. Oke, okay, 39 putaran. Nice, proses. Kurang 2 lagi, coy. Oke, okay, saldo masih aman guys ya. 860.000 rupiah modal dari 71.000. Lu udah lebih dari 10 kali lipat dari modal. Jadi di sini bisa dikatakan kita bakal kuede ya. Pokoknya sih aku mau spin spin manja dulu lah ya, bettingan paling kecil ya. <tuh> tiga puluh putaran lagi di sini yuk bisa yuk tambahin lagi atau konekin lagi ya di luar pecahnya lebih dari lima kali kalau bisa <gifat> oke okay. mm -hmm. dua tiga oh, alas ya boy nice lagi dong oke okay. oke okay. anggurnya pecah pisang 15 pin lagi masih belum ada terpantau di sini skater di bettingan gratis eh bettingan gratis di bettingan 200 ya skater gratisan belum nampak nih ya tanda-tanda ya, masih sebiji, sebiji sebiji sebiji sebiji dua biji nah ini untung kita e, turunkan bet ya putarannya nggak bagus guys ya untung aja kita turunkan bed jadi bet kecil jadi sambil apa nengok juga putarannya jadi kalau bet gede kita ngerasain nih waduh ini nombok cok, kalau bet gede ya bakalan dimakan ya Nah di sini kelar juga ya dari 70 itu di sini bakal aku tambahin lagi ke 70 lagi guys ya. 70 putaran lagi di sini. Di yang sama. Tapi di sini mode turbo guys ya. Mode turbo aja di sini kita guys kan. 70 putaran ya. Jadi polanya itu 3 70 70. Triple 70 ya guys ya. Triple 70 nih ini. Oke. Okay. Oke. Okay. 50 putaran lagi guys ya. 50 putaran lagi di sini. Semoga dapatlah cok, dikasihlah biasa nih guys ya, kalau udah habis cubuan itu kayaknya bakalan tanda-tanda nyedot kayak, kayak gini, pecahannya gak gak dapet skaternya cuma sebiji-sebiji doang yang keluar, nah baru juga dibilang coy ya, dikasih coy free garisan main lah, sarabai 20 ribu moga aja hasilnya bagus ya bisa nambah-nambah saldo pengenangan ya guys ya, pisang kun aduh candy birunya kurang atuh cok mm hmm hmm, kayak connect manggis, cakep uduh tapi lumayan lah ya ada kalian 17 jadi 3.500 kita dapat naik pertama di di bettingan kecil ya lumayan lah ya tujuh putaran lagi itu jadi ujungnya kurang satu udah buang kecok, okay, cowok disepin gratisannya banyak songnya coy kali 4 lumayan 1.200 5.420 nah connect gini dong kalau koneknya sebiji lagi cowok 80 perak 1200 6700. Nah, di sini kita dapatin lagi nih tambahan free spin. Oke, okay, lumayan. Lima tambahan kita ya. Oke, okay, 1600, tambah lagi 5 putaran terakhir. Semoga isinya bagus. Anggur. Ah, siap, boy. Ah, ya ampun. Astaga. Edda nice banget nih. Ah, mulai kali sepuluhnya nya connect. Alah, 2900 doang. Tapi enggak apa, apa lah ya guys ya. Uh, 11.300 udah lumayan ya. Kita nggak pakai buy spin soalnya ya. Dapat gratisan. <laughs> Oke, okay, lumayan lah ya 100 ya. Jadi sih tambahin tambah lagi di sini 8 eh jadinya saldonya masih sama guys ya 863.000 ya guys ya. Dan di sini masih ada 40-an lebih dari free eh, auto spin yang 70 nih ya. Masih lama coy Masih bisa dinikmatin ya guys ya Oh ya dan seperti biasa disini Aku bahasannya selalu ngiatin kalian Yang hobi nyocol itu jangan sampai Kalian deposit menggunakan Dana keperluan pribadi ya guys ya Cukup pakai dana kenakalan Ya guys ya Dan seperti biasa juga di sini jangan dianggap ini sebagai Mata pencarian cukup, berma oh cukup dijadikan untuk permainan Sementara aja ya Atau sekedarnya aja ya jangan terlalu over banget informa kalian rungkat dua-dua kali besoknya lagi aja dilanjutin mungkin hari ini kalian gak dapat yang namanya hoki ya guys ya oke Untung lah guys ya kita pakai baik kecil jadi aman saldonya jadi 862.000 dari modal 71 eh, 71k guys ya dan disini aku berterima kasih juga untuk kalian semua bosku sekali lagi thank you banget loh yang udah selalu mampir hadir sini udah ngebantu support-supportnya dengan cara like, comment, share dan yang baru gabung thank you banget juga bang kalau udah subscribe dan jangan lupa ya notification loncengnya diaktifkan juga supaya kagak ketinggalan nih pola-pola terbaru untuk bermain di situ dari kita ya guys ya Oke okay, di sini seperti biasa Sisa putaran lagi masih lumayan sih Masih lumayan ya mm -hmm, Jadi hijaunya mulai pecah-pecah Oke okay, 20 putaran lagi Habis itu kelar. <tuh> Oke okay, beberapaan lagi ya Untuk kita baik kecil Dan hasilnya ya segini dong, coy ya Malah kebanyakan dimakannya Ketimbang didapat cuan ya Kalau udah dapat cuan di awal ya Kalau udah pasang bahasa di awal Kayak gini pasti bahasanya Oke okay, guys ya, makasih banyak sekali lagi. Uh, lopernya pecah coy. Hah. Oh isah, gak bakalan dapat ini. Oke okay, lah, thank you lah ya, guys ya. Uh, kita bakalan jumpa lagi di next video dengan pola terbaru dari saya. Semoga kalian hoki juga menggunakan pola yang barusan saya saya share nih guys ya. Oke okay, lah di sini aku akhirin dulu. Kita jumpa lagi. See you next time. Salam seasonal dan bye bye. Thank you guys ya.